Toma, tadi gue nggak nah, kan? orang nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kan, kepentingan bocah wayu nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak lalu lalang liwat, kan gak masalah. Karena anda tidak punya kepentingan, melainkan cara tasawuf sengerusak hukum itu nafsu, termasuk menghukum yang dia medit, dia merkodin nafsu. Tomah, ono cayu, mbak Rani sombong, mereka Mbak lamar ragelam, terus kau darah nih, sombong. Padahal cara pangeran bener cayu, ikut untuk musibah kan. Nah <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> begitu juga Kiai, sebetulnya Kiai sombong, bu Sargo, mas santri sitok, mulang santri sitok, ikhlas Sargo, mimami jamaah sitok, Sargo ikhlas. Terus dua Tomah. Tarawangnya, Wanawan, Moro, Mejid, jubli, Makmungku, Moktazlu. Eh, kumalaikat ya, jangan kalung telulah, si Dedy, anu suar ko, kok buta telung soft. Akhirnya, wuring-waringan kan? Di ini, wopo, Rahma, Moro, Mejid, nerokok kah, Abe? Yogi ini, nerokok, bisa, nung perang rawat wajib, wacib wacib, no. Yos, Raja Mara, Allah. Untu, terima mau, Verdugi, Faya. Supaya, Ono, Loro, telung, ramai ini, Mejid, bunga-bungaan yang speaker, usaha, ape, Pokoknya, Ono, si Mana Abu Qasim Al Junaidi ditakutkan tiang tengah-tengah kerjo. Na jamaah dia mau majikane, na arah jamaah kehilangan Fadilah jamaah jadi Abu Qasim Al junedi sholamun farid dan sholat Dewi Anna. Sementing sholat nafkahoh ibu Ketika ditanya bukankah jamaah itu vertikifaya gini-gini? Oh sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkahoh nggokwongnya nyalah no sholat. Orang bisa dibalik kan? Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira bisa mergawai, pas ngedara roti, mergawai, gara-gara jamaah, kita bisa kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. <gara> jadi jamaahnya tersangka kan, jadi kita ini bisa dibolak-balik apa yang nyelamat jamaah, apa yang pekerjaan. Ya pekerjaan, ya tapi ini tidak bisa ada di hukum, tidak ada di hukum, kok wong kerjo hukum, ora <gara> jamaah. Nah tapi nak jamaah kafir lah kerja semua wong lelaki penganggur dalih, maaf deh ya ini demi syariat Islam sehingga saya ada perlu. Loh re, lagi pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul akhwalu rasulillah, anwa utahwuli rasulillah. Jadi kabis yang ada di variasi ini Nabi dia tahu punya memori. masyur kan Nabi ngendikan aku sholat asik, jadwal Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fauti luha. aku kepengen dakwaan loh solat. Faas ma'u buka asopi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Faat aca wa zufi terus salatku tak cepet noh. aku sakke nak sebagian makmumeh itu ibunya anak kecil itu. Terus sampe ge ko idha idha am ma hak tukum. Fali di imam nadetihimam solatih kutu cepet fa fihim ad adohif badal hajat karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan misalnya supir bis leren kepingin makmum berguna jamaah, imamnya wang kek moconi suwi penumpangnya perang miso Bagaimana? jadi soal itu sebabnya ngadil kita, sebabnya kalau hukum itu tidak bisa sama individu kalau Nak kepengen sholat khusyuk dewi an, sing suwi ya dewi oma yang omah yang presenya ada sholat sunat, ape sholat sunat ya jam sepuluh bengi nanti subuh, sakarap-karap ternyata tenang kan, pas di anra kelar suwi, pas mak mau memakai, suwi mulanya kayak imam-imam Malaysia sering digojlok sampai imam Indonesia termasuk imam-imam yang majid-majid gaji, manti ke sholat terus jadi per itu nilai ini sekitar kalau diuangkan tuh 500.000 ribu pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta terus naksing tukang kangadaan gue pira. terus kadang ketemu Kiai Indonesia, saya digaji mandem mandi sholat terus berkarate <guluh> tiap sholat ibu digaji, um, malah repot karena nganti Pangeran Berso sholatam gue berkoroh, digaji. atau Wah Berso sholatam berkoroh makmumnya akeh, nak rapati akeh makmum, Nara Pati sholat. Dan ini beda Nabi beliai nih Nabi detailnya lengke. Nak nabi ku mesti bener ya, melainkan yang nentang mesti salah. Ya. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama, ono kemungkinan kita yang salah. buktinya ini koyo kasus muat tadi, yang disalah no malas itu muat. Terus kalau terus sahabat sahabat, cuek cowek nabi pas ngaji, sing disalah nabi, justru sing komentari elek nabi membela pemuda itu, ngeling-eling itu. Terus syariat Islam ini gue pokoknya gampang ya. wala tu asiru nabo basiru walatu nafiru ya siru walatu siru jadi pokoknya syariat Islam sing gampang sing ora detek wong bosan sing nyeneng no sing ora detek nawa wong gedek iswakake gamang gitu sekian kali malam-berian nus, sholat kadang kancingnya kelambi orang bener es takbir kadang-kadang yukukur kukur nus, kadang sarungannya orang bener nus nabo tapi barang konangan santri ini bah Wow, jenengan salat kita udle bah, udle lo orang isari lah Sange ngalime spontan inna wohalla yang zuru ilah suarikum waqt sadikum, wala ilah udleikum. <laughs> Walakin yang zuru ila lufikum. Oh wow, orang dulu kelambir, dulu pakaian sing di duluiku. Ati, adiknya sange mangkle bela awal, wala ilah udleikum. <laughs> Om bah dunia sekarang kita nabo. Yang jangan kuno anak salat tak parah ngeluarin sering mak memgege sering lugu-lugu itu ngorong di ya aja sesakpir senak sholat orang doya nih gak meyakinkan nih orang ini sholat sholat itu buatin apa? meyakinkan ya tapi diangin ikhlas, tibang yakin meyakinkan tapi buatin apa? ikhlas awalnya buatin delok penampilan tapi delok apa? ikhlas Pemenenak enak fasai mereka order, semala, diaeling-eling itu terus kita niku kudu ngaji mbek ulama dadi ojo ojo sampe barang ora wajib ku dianggep napa wajib mulane masyur, Imam Syafi'i wunono salat jenazah kok sing teko akeh nekne ora teko engger takoki kok boten teko sing teko akeh nek ora teko nekne teko kok nekne pantangan nono barang ora wajib kok dikira napa wajib itu iku iku tugas ulama kok ora boten ngoten ki saking misale traweh kabeh kiai ulama komentar Betapa pentingnya teraweh. Berapa saudara kita muslim raiso teraweh karena profesi pekerjaan. Dia satpam. Takut majikan. Dia tukang yoga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari ati Nabi Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafakoi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Itu wajarannya nabi. Hanya karena agak teraweh buat komentari. Masak. Poso pisan nek gak terawih. coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib, kabeh ulama ijma, tolabul halal itu wajib, terawih mu, sunnah. Makanya ulama harus punyanya, nyali, kadang kadang gak terawih, tapi wajud dulu ya, Tapi wajud syariat noh, dan akhirnya terawih, berarti kayak ngaku ulama, sombong berarti, bang. mulanya terawih wae, bener kan ngaku? Tapi ulama harus, harus begitu kemudian ngelodang ngisitok, enggak delik ya ayo, wajah terawih malah rokokan, ya udah rokokan maksudnya kemudian pantas ya, gak usah terawih tapi gak usah apa tapi gak usah terawih, kalau itu terlalu ekstrim ya tetap terawih, tapi tunjukkan pada mereka yang sedang gak terawih bahwa itu gak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi waing ini hadis di muslim di rumah kita, kita ngerti Dhawe Sayyidah Aisyah, wain kana Rasulullah la yuhd karena Rasulullah yukibul amal, wahwah ya da'u ma'khovata ayu frodo alihi. Saya bersaksi kata Syaikh Da'isha, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa enggak amal, itu Nabi tersiksa betul. Keluarah tenan gitu, generi watni ruang ala tenan. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, di Ka'bah sih kondang, sih ramatnya. Masuk Ka'bah. Dia beliau itu senang sekali masuk Ka'bah, senang sekali, sangat senang habis Haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang Musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Rasulullah asik sekali, happy happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, di sholat di dalam Ka'bah, corong jowo kaul, sangking kaule nabi, sholat di nopo. gitu ceria gitu, gitu asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Kaa'bah, kelihatan tersiksa, tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, Ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, ya. aku itu getun mau sholat melebur Unak nganti umatku nganggep ikhunat itu top penting terus meksom lebuka barak repot dia gitu aja. Gitu. Mulanya kau ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan lebuka buka sunat merkoh nabi ketun. Oh ya ulama sebenarnya, ayo. aja. Layo delok neng takbir takbir kita masih gede gede. Lebu solat jerokak buka sunat merkoh nabi ketun. Saya so, gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat di -pejabat, sholat, aja loh kak. Tetap aja tangkap KPK. Kulo seneng ngonteni ben gak melete. Musane buka bareng karo pejabat tae tetep mulih tangkep rho.